menopang tangannya tangannya oh tangannya tangannya oh tangannya sebab Tuhan menopang tangannya apabila ia jatuh tak sampai tergeletak Faktu. back to Sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh tak sampai terdekat